Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang 3 Tunggangan dari Sang Ratu Adil Perlu diketahui juga ya Ratu Adil adalah sosok ratu, sosok pemimpin, sosok raja yang besar Tentunya yang namanya pemimpin ataupun raja atau ratu Itu pasti memiliki tunggangan-tunggangan pribadi seperti yang ada di dalam Ramalan Jayabaya Yang mengutip tentang Ratu Adil ini Ternyata sosok Ratu Adil ini Memiliki tiga tunggangan khusus bagi dia Apa aja tunggangan itu? Mari kita bahas Yang pertama Ratu Adil memiliki kuda putih dari surga Ternyata sosok Ratu Adil ini sangat diperhatikan oleh Sang Ilahi Dan Sang Ilahi pun mengirimkan sosok kuda putih. Di mana kuda putih ini di kepalanya ada tanduk. Di mana tanduknya itu berkilau dan bersinar. Dan tanduknya itu adalah tanduk istimewa. Dan kuda putih yang dimiliki sang ratu adil ini memiliki rambut yang halus. Dan kuda putih ini pun Dapat berbicara Selayaknya kita manusia Jadi kuda putihnya Sang Ratu Adil ini Dia bisa berbicara Seperti kita Bisa berinteraksi Dan bisa yang lainnya Yang kedua Tunggangan dari Sang Ratu Adil yaitu Kereta kencana Khusus buat Sang Ratu Adil Tentunya yang namanya sosok ratu Itu pasti memiliki kereta kencana Siapapun dan dimanapun yang namanya Ratu di suatu kerajaan Pasti memiliki kereta kencana khusus Termasuk Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil ini memiliki kereta kencana khusus Dimana kereta kencana Sang Ratu Adil ini Terbuat dari emas murni 24 karat Dan juga terbuat dari perak murni di mana perpaduan antara emas murni dan perak murni ini, perak murni ini, dan kereta kencana sang ratu Adil ini akan bersinar di dalam kegelapan, akan mengeluarkan sinar cahaya kuning keputih-putian yang terang. Dimana tentunya kereta kencana sang ratu Adil ini juga memiliki ciri khas dari kereta kencana-kencana yang lain. Apalagi seseorang ratu adil ini merupakan seorang ratu atau pemimpin yang besar, yang agung, yang akan membawa negeri ini ke zaman kejayaannya atau ke zaman keemasannya. Dan lalu yang ketiga, tunggangan sang ratu adil itu adalah gajah putih. Dikutip dari ramalan Jayabaya, bahwasanya sang ratu adil titisan. Betoro Indro, sang ratu Adil titisannya Dewa Indra, di mana Dewa Indra juga memiliki tunggangan gajah putih. Begitu pula dengan sosok ratu Adil ini, yang sama-sama juga memiliki gajah putih. Dan gajah putih yang sang ratu Adil miliki ini memiliki ciri khusus, di mana gajah putih ini memiliki Mahkota kerajaan Atau mahkota Di kepalanya Sebagai tanda Ini adalah gajah kehormatan Jadi bukan Sembarangan wajah Ini adalah gajah kehormatan Milik sang ratu adil Dimana gajah ini tentunya Juga akan naik Derajatnya dibandingkan gajah-gajah Yang lain dan gajah yang ditunggangi sang Ratu Adil ini Dia juga bisa berbicara loh Gajah yang dimiliki Ratu Adil itu juga bisa berbicara Dan gajahnya ini tentu gajah yang luar biasa Itu tadi mengenai tiga tunggangan yang dimiliki sang Ratu Adil Tentunya sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang istimewa Dan sosok Ratu Adil ini digambarkan sangat Misterius di negeri ini Tapi yang pasti Sosok Ratu Adil Tidak akan menjadi presiden Di zaman ini Karena dia digambarkan akan memimpin Di zaman baru bukan zaman ini Kita sabar saja Dan semoga saja Ratu Adil segera muncul Dan menampakkan diri menjadi sosok pemimpin Di Nusantara Itu pilasan informasi dari saya Jangan lupa buat like dan subscribe Karena like dan subscribe itu gratis Kalau kalian gak like dan subscribe, kalian akan rugi Karena apa? Di channel ini akan membahas banyak lagi pemahaman dan pengetahuan yang bisa menambah wawasan kamu Supaya kamu nggak dibodohi nggak dibodongi